Setiap negara pasti memiliki keunikan tersendiri. Hal-hal unik tersebut mungkin tak bisa kamu temukan di negara lainnya. Malaysia sebagai negara tetangga Indonesia pastinya punya banyak hal unik yang belum banyak orang tahu. Keunikan Malaysia tersebut juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ada di seluruh dunia untuk datang berkunjung. Lalu apa saja yang menjadi keunikan dari negeri jiran tersebut ya? Daripada penasaran, simak informasi menariknya berikut ini. 1. Memiliki dua wilayah yang dipisahkan Laut China Selatan Beberapa dari kamu mungkin tidak sadar bahwa Malaysia terbagi menjadi dua wilayah yang dipisahkan Laut China Selatan. Dua wilayah tersebut adalah semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Jadi, negara Malaysia tidak hanya Malaysia Barat yang diapit Singapura dan Thailand saja, tapi juga Malaysia Timur yang lokasinya menyatu dengan Pulau Kalimantan. Malaysia Timur bahkan tidak hanya berbagi pulau dengan Indonesia saja, tapi juga dengan negara Brunei Darussalam. Malaysia Timur dan Kalimantan Utara dipisahkan oleh kota perbatasan yang bernama Tawau. Kota tersebut sekaligus menjadi pintu masuk maupun keluar bagi penduduk di Kalimantan yang pulang pergi ke Malaysia. Dua. Gedung Tertinggi di Dunia Petronas Twin Tower atau menara kembar Petronas yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia Barat ini ternyata pernah menjadi gedung tertinggi di dunia. Gelar tersebut pernah disandang selama lima tahun dari 1998 hingga 2004. Sayangnya, predikat tersebut kini telah direbut oleh gedung lain di belahan bumi lainnya. Walaupun demikian, belum ada gedung kembar lain yang mampu menandingi Petronas dengan 88 lantainya tersebut. 3. Gua terbesar di dunia Tak hanya memiliki gedung tertinggi di dunia pada masanya, Malaysia ternyata juga menyimpan gua terbesar di dunia. Gua tersebut terletak di Taman Nasional Gunung Mulu yang ada di daerah Sarawak, Malaysia Timur. Gua ini bahkan diakui sebagai salah satu warisan situs dunia pada tahun 2000 oleh UNESCO. 4. Ragam flora yang beragam. Keunikan Malaysia tak berhenti sampai di situ saja, negeri jiran ini ternyata juga punya seribu spesies flora yang sebagian besar bisa diolah menjadi obat. Contohnya adalah pohon bintang mur yang dipercaya mampu membunuh virus HIV penyebab AIDS. Selain itu juga ada alokasia makroriza yang menjadi daun terlebar di dunia karena memiliki panjang 3 meter dan lebar 1,92 meter. Tanaman tersebut ditemukan di kawasan Malaysia Timur tepatnya di daerah Sabah. Ada juga pomelo yang disebut-sebut sebagai buah sitrus terbesar di dunia karena ukurannya yang setara dengan bola sepak kecil. Tak hanya itu saja, Malaysia juga punya pohon tualang yang bisa tumbuh menjulang hingga 80 meter dengan lingkar diameter batang 3 meter. 5. Habitat King Cobra Terbesar Fakta keunikan Malaysia juga menyebut bahwa, Negara ini adalah habitat bagi jenis ular king cobra terbesar di dunia. Bahkan, spesies cobra terganas yang bernama Opiopagus hanah juga ada di negeri jiran ini. Sebelum Perang Dunia II, Malaysia juga pernah dihuni oleh ular cobra sepanjang 5 meter. 6. Negara Medical Tourism Tak hanya letak geografis, landmark, dan kekayaan alamnya saja yang menjadi keunikan Malaysia. Negara ini punya program menarik yang bernama Medical Tourism. Program wisata medis yang diusung Malaysia ini dibuat karena Malaysia punya banyak rumah sakit terbaik dengan standar internasional yang siap menerima pasien dari seluruh dunia. Walaupun punya level yang setara dengan negara-negara maju, namun biaya pengobatan yang harus dibayar lebih terjangkau. Dengan kata lain, pasien akan mendapatkan perawatan medis kelas dunia dengan harga yang lebih murah. Bahkan, dalam situs resmi wisata medis Malaysia, juga menampilkan berbagai prosedur pembuatan visa, registrasi rumah sakit tujuan, dan estimasi jumlah biaya yang harus dikeluarkan. Demikian berbagai fakta menarik tentang keunikan Malaysia yang perlu kamu ketahui. Tak hanya punya keunikan di bidang pariwisata saja, Malaysia juga menyimpan hal unik menarik di bidang-bidang lainnya. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.